Bersekutuhan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. O Rosario Suci Maria, rantai halus yang menyatukan kami dengan Allah, ikatan kasih yang memadu kami dengan para malaikat, benteng keselamatan untuk melawan serbuan neraka. Pelabuhan aman tak kalah perahu universal kami kandas. Kami tidak pernah akan meninggalkan engkau. Engkau akan menjadi penopangku di saat ajal. Milikmulah ciuman terakhir kami di saat nyawa melayang. Dan kata terakhir yang kami ucapkan adalah namamu yang suci. Oh bunda yang terkasih, oh pengungsian orang berdosa, Oh penghibur orang yang berduka, kiranya engkau dipuji di mana-mana, sekarang dan selalu, di bumi dan di surgawi. Amin. Bunda Maria doakanlah kami. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka,